Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, okay, teman-teman, kembali lagi di channelnya di Auto. Ya, hari ini kita kolaborasi juga dengan channelnya duo otomotif. Oke, okay. teman-teman, kebetulan kita masih di WTC, ya, di WTC Matahari Serpong, ya, di... Bursa mobil WTC tepatnya, dan juga kebetulan saya ketemu dengan ownernya nih, ya, dengan silakan Pak diperkenalkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam otomotif, ke teman-teman semuanya, hmm. uh, mungkin di sini akan kita beritahukan mengenai uh, kondisi stok kita yang ada hari ini. Siap <tuh> uh, dengan Pak? Siapa, Pak? Saya Ma? dengan Dondi. Ya. pak Dondi ya, ya pak dari oto 789 siap dengan pak doni dari oto 789 sangat mudah ya namanya oto 789 ya oke pak doni uh, untuk alamatnya dari oto 789 delapan sembilan nih ada di mana ya, pak silakan oh, teman-teman bisa lokasi kita ada di mall wtc matahari uh, di p 5 p 5 ya oke Pas pintu masuk p lima posisi kita ada di sebelah kiri betul sekali ini sih nanti masuknya gampang ya pak jadi kalau misalnya di google map tinggal ketik aja ya di bursa mobil WTC Matahari ya pak bursa mobil uh, matahari uh, P5 P5 ya, ya ah, P5. Ah. pokoknya begitu masuk Parkir langsung nanti paling pojok ya Pak? Paling utama Paling, paling utama, pertama, pokoknya begitu tikung ya Iya, ya, betul Siap, kalau gitu Siap ya, nanti juga ada di deskripsinya di De rosa Auto Buat teman-teman yang mau tanya stoknya Atau mau pesan kendaraan Langsung di Auto 789 oh, Bisa oh, langsung oh, telepon ya Si nih nah, nah Kalau misalnya teman-teman dari D-Rosa Auto Atau mungkin dari Dua otomotif Mau pesan mobil benefitnya beli di 789 apa nih Pak Doni ya? Yang pertama bisa saya sampaikan di sini kepada teman-teman mm -hmm. semuanya bahwa unit yang kita jual di sini merupakan unit yang sudah melalui proses verifikasi. Proses uh, inspeksi yang ya. secara keseluruhan merupakan standar dari kita dan bisa dipastikan semua unit yang ada di kita bebas laka dan bebas banjir. Iya. Sudah terjamin ya plus suratnya pasti absah dan aman iya jadi beli di auto 789 unitnya dijamin bebas laka lantas ya kan bebas rempet ya pak iya betul gak perlu jajan lagi ya bodi udah dimulus ya kita si beli mobil untuk jalan-jalan bukan untuk ke bengkel nah pokoknya siap amanah ya pak iya siap. siap iya Pak Doni. Ya. Oh iya, Pak. Tadi belum dapat informasi kita untuk tahunnya tahun berapa nih, Pak? 2017. Kaliannya? 2017 transmisinya? Transmisi manual, manual uh, tipe ya? G. G. Tipe G manual 2017. Iya, tipe G manual 2017, pajaknya bulan 5 panjang ya, Pak? Iya. Nah, terus juga platnya Jakarta Timur ganjil ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman dari Derosa Auto ataupun Duo Otomotif ya kalau mau pesan Kalia G manual 2017 DP-nya 9 juta setengah ya. <laughs> Angsuran berapa Pak? Angsuran dua tiga delapan puluh. Dua juta tiga ratus terjangkau nih. Dua otomotif jangan nyari mobil ntar nih. E. <laughs> Langsung ya. Iya. Ah. iya, iya. DP-nya cuma 9 juta setengah bawa pulang mobil Kalia G manual. Semuanya udah siap pakai, ban-ban juga masih tebal ya, uh, masih tebal, bodi-bodi udah siap pakai, pokoknya udah nggak perlu jajan lagi. Oh ya, Pak Doni, uh, kalau boleh tahu, ini nama PT atau nama, nama perorangan? perorangan? Nama perorangan. Uh, saya, yeah. saya mungkin akan jelaskan bahwa hmm. semua unit yang kita ambil hmm. uh, uh, uh, bisa dipastikan kita ambil yang nama perorangan betul karena kita pastikan semua mobil yang ada di kita ini mm -hmm. kilometernya masih reasonable oh iya bukan kilometer Siap. capek kilometer berapa pak? 98 98 98, <coughs> ya, 98 ribu teman-teman. ya uh, uh, jadi kilometer rendah ya kilometer 98 di tahun 2013 termasuk termasuk normal jadi setahun rata-rata uh, puluh -rata ribu puluh ribu iya Kilometernya juga normal, mobilnya oke, siap pakai, luar dan dalam kota juga oke Oh iya Pak Doni, kalau misalnya teman-teman dari daerah, proses bisa ya Pak ya? Bisa, bisa Bisa, bisa ya, bisa dibantu ya, ya Pak? Bisa. Pokoknya, case berapa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Case-nya 108 108 teman, teman masih bisa nego Pak? Tipis Tipis ya? Teman-teman, <laughs> kalau mau nego, langsung ke Pak Doni ya, ownernya langsung nanti nomor teleponnya juga dibagikan juga ya oke, ini ada daya susenia ya? ini si gesit irit si gesit irit tahun berapa ini pak? tahun 2011 akhir, pemakaian 2012 2012, 2012. ini udah uh, mungkin uh, teman-teman lihat, udah new model, new model. Ya, oh, fast ya pak? itu Cetnya juga masih bakut, ya? Ya, cetnya masih orisinil. E, kemudian e, unitnya e, terawat. Karena kan oh. dari awal sampai terakhir dijual ini masuk ke Daihatsu BSD. Oh. Sampai terakhir dijual pun ada service record valid semuanya. Valid, ya? ya. Service, service recordnya valid ya Pak? Ya, valid. <coughs> Kilometer masih 112. 112 12, 12, ya. 112. Ini yang tipenya M yang seribu M, oh, M deluxe. M deluxe sudah elektrik mirror, ya. kemudian Hasil sudah betul enggak, nggak kali belum kali ini. Belum, kalau ini. Nah, jadi elektrik mirror, hmm. wiper belakang sudah, belakang, coba. Uh, spionnya coba. udah ada yang ada di spion. Sorry sorry ya, yeah. yeah. uh. terus kemudian ya yeah, mungkin yang lain sama kali ya teman-teman. Uh, ya. Siap. <coughs> Untuk Xenia M-nya ini di Bandung berapa Pak? tadi Pak? Kalau kita, kalau kita ini harga jualnya case. harga cashnya rp 88 Rp88.000.000, Rp88.000.000, teman-teman. Ya. Kalau teman-teman butuh mobil MCV yang jualnya, kita ada Xenia seharga Rp88.000.000. Yang ada di foto rp Ya. ya. Nah, paket, Pak. paket kredit kita ada DP 15 juta, ya. angsuran 2130. DP 15 juta, angsuran 2130. Kali 47. Ya. Kenapa 47? Iya, ya, betul. Dan kondisi mobil siap pakai. nah, terus ini nama perorangan juga. Ya, perorangan juga. Bisa dipastikan tangan pertama, ya. tangan, pertama. Tangan, pertama, tangan, ya. pertama ya. tangan pertama. Tangan pertama ya, tangan pertama ini platnya juga plat Tangerang Tangerang Kota. Kota yang ya? Platnya ada, iya Platnya Gaya Oke, okay. selain Tanya saya lihat, kita kan juga ada Honda CRV ya Ada, ada, kita punya CRV Nah, Honda warna filter, tahun berapa Tahun 2005, 2400 Matic Matic? Oke okay. Masih oke. Okay. Masih segar semuanya, masih oke. Okay. Kemudian secara transmisi masih bagus. Kemudian kaki-kaki oh, bagus semua, nggak ada keluhan. Chat juga masih banyak yang original. Original ya? ya. Untuk harganya di mana berapa Harganya kita buka di 95. 95 ya teman-teman ya. 95 bisa kredit pak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Di DP Pak? DP 35 juta. DP 35, angsuran? Angsurannya 31, 30. Bisa 30, teman-teman. Ya, nah, ini kalau mau nego, langsung aja ya Pak? Masih bila, bisa, ya Pak? Bisa, masih Bisa. Bisa, masih bisa. Oke, Pak Doni. Kita tadi udah review ya. Nah, nanti juga kita akan... Coba berbagi stok juga yeah. ya Misalnya sebulan kemudian kita akan update lagi pasti yeah. ya yeah. Pokoknya mudah-mudahan teman-teman dari Ruka Auto dan juga teman-teman dari yeah. Dua Otomotif uh, Apabila cari kendaraan yang memang teman-teman cari langsung aja ke, ke Pak ya Pak Iya yeah. siap ya. Yang dari daerah juga bisa tuh langsung kalau mau kredit langsung dibantu ya pak. langsung bisa, kira -kira bisa, ya? bisa bisa bisa bisa bisa kita kemudian semuanya kita buat customer bisa terjaga. Ya. Nah, iya data-data seperti apa ya pak? ya yang pasti sesuai dengan standar yang ada di leasingnya dan kita akan uh, komunikasikan yang terbaik formulanya. jadi ya, ya, ya. masih aman lah ya. iya iya pasti. oke pak sebelum kita tutup mungkin bapak ada apa ya? Apa pesan untuk customer kita nih ya kan? pemirsa yang ada di channel Derosa Auto atau di Duo Otomotif Pak silakan Pak. Ya, e, bagi teman-teman pemirsa e, Derosa Otomotif dan Duo Otomotif saya pastikan kalau memang teman-teman butuh unit any brand bisa kontak kita dan e, kita akan siapkan. Betul. Ya, pokoknya Oke gitu, Tetap Pak. semangat 2022. Jangan lupa sehat, jangan lupa semangat, jangan lupa bahannya. Ya, kita tutup pak. Kalau gitu, ya, tetap cukup. di channelnya di Rusa Auto. Ya, kalau gitu, jangan lupa di channelnya Bu otomotif, Peti, otomotif. Automotive, like Bu Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.